Kali ini persahabatnya ada sebuah postingan dari akun Sendal Putih Bilar Tepat tanggal 29 Juni Ini adalah hari keluarga nasional di tahun 2022 Masya Allah banget ya Selamat hari keluarga nasional untuk semuanya Buat keluarga legislator terkhusus Dan untuk keluarga semuanya Kita semua sebagai warga Konoha Mudah-mudahan selalu diberikan kebahagiaan Kesejahteraan dan kedamaian karena keluarga adalah harta yang paling berharga bersahabat. Mudah-mudahan keluarga kita selalu bahagia, amin Kita lihat juga persahabatnya jadi kalimat caption yang dituliskan oleh akun Senal Putih Bilar Selamat hari keluarga nasional Buat keluarga Leslar dan semuanya, semoga keluarganya selalu dipenuhi kebahagiaan Kesejahteraan dan kedamaian Karena keluarga adalah harta yang paling berharga Masya Allah banget ya Kita aminkan doa baik Mudah-mudahan kita semuanya selalu bahagia Kita lihat juga persahabat ya Spesial di hari keluarga Tenovi Baru saja mengunggah sebuah postingan foto bareng Bunda Lesti Aduh, Masya Allah banget ya Sehat-sehat untuk Tenovi Dan idola kesayangan kita di postingan ini pun banyak sekali dibanjiri komentar dan respon yang diberikan. ya salah satunya dari akun Zani Raja mengatakan, masya Allah tabarakallah sehat-sehat terus Teh Novi, jagain ibu ya, jagain abang L, si ganteng. Semoga Teh Novi dan tim L.E sehat-sehat terus, panjang umur, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Doa baik nih persahabat yang selalu diberikan kepada keluarga Leslar Lar. Berikutnya persahabatan ya kita lihat juga di postingan terbaru Om Izhar Mengunggah foto kebersamaannya dengan Lesti Bilar dan Abang El Aduh, masalah banget ya, spesial di hari keluarga nasional Kita selalu mendapatkan kebahagiaan kali ini dari Om Izhar Yang memberikan kebahagiaan lewat postingan terbarunya posting foto bareng Abang Fatih dan Papa serta bundanya Abang El. Luar biasa, Masya Allah banget ya. Mudah-mudahan sehat selalu, bahagia selalu, tahan tentunya mendoakan yang terbaik nih untuk idola kesayangan dan keluarga besar. Di postingan ini pun, tentu Om Izar menuliskan sebuah kalimat, awali pagi yang cerah dengan Bismillah. Amin. Kita tentunya awali dengan... Bismillah persahabatnya, apapun yang dilakukan hari ini Semoga selalu diberikan kelancaran dan kemudahan Kemudian persahabatnya kita lihat juga unggahan Kak Rika Ruslan Satu jam yang lalu memposting foto Momen saat bertemu dengan Lesti Kejora Persahabatnya di rumah Leslar Ini kebahagiaan juga yang kita rasakan, yang kita dapatkan Luar biasa ya, Alhamdulillah Kak Rika Ruslan bertemu dengan Bunda Lesti dan Kak Asila Abi Ramzi Luar biasa ya, momen saat Kak Asila duet bareng dengan Bunda Lesti nih Kita juga makin gak sabar ya, melihat penampilan terbaik dari Lesti dan Asila Tetapi persahabat di postingan ini kita salvok juga dengan kalimat yang dituliskan oleh Kak Rika Ruslan Disitu mengatakan Bertemu kembali dengan anakku yang sudah sukses dan hebat, Lesti Gejora. Wow, luar biasa. Dan calon bintang yang terus latihan menuju mimpinya, sound process ya, tidak instan. Alisa Asila Maisa sangat tekun dan mau di-challenge terus menuju proses. Makasih buat Abi Ramzi dan Avi Basalamah yang mempercayakan Asila aku bimbing. Rizky Bilar yang ramah menerima kami dan cucuku yang menggemaskan Sehat kita semua dan terus kita jaga silaturahmi ini Amin Mudah-mudahan silaturahmi tetap terjaga dengan baik ya Antara Karir Kaluslan, Abi Ramzi, Asila dan keluarga Leslar Luar biasa kita mendapatkan kebahagiaan dan Mendapatkan kebanggaan banget ya Bahwa Leslar ini dikelilingi oleh orang-orang yang sangat baik dan untuk warga Kurunha juga di garis bawah ini kalimat dari Karikar Ruslan ini menyampaikan bahwa Rizky Pilar itu rahmah banget ya menerima semua tamu yang datang ke rumah luar biasa idola kesayangan kita mudah-mudahan selalu menjadi orang baik selalu menjadi inspirasi untuk banyak orang dan warga Kurunha pun dibikin selvak dengan ekspresi Abang Fatih ya yang tidak melihat otot-otonya sepertinya lagi bete persabet ya, Masya Allah. Kebahagiaan yang kita dapatkan di pagi hari ini Doakan, support, dan dukung terus ya Untuk Lesti dan Rizky Bilar Kemudian persahabat disimak juga di unggahan nya Ayah Kejora satu jam yang lalu Ini meripost kembali unggahan dari fanbase ya Ada sebuah kalimat ah, Kapan fame get Lesti Lovers? Dah kangen banget kumpul fame get persahabat ya Pengen mengadakan gathering fans ya Untuk Lesti Lovers Kapan ya? Semoga ada famget lagi ya. Ada kabar baik soal famget. Kangen banget kumpul lagi ya di acara famget. Mudah-mudahan secepatnya ya bisa diadakan acara FemGate untuk Leslie lovers dan mudah-mudahan bisa bergabung juga bersama Leslie lovers dan B lovers. Kita bangga banget dan pastinya sudah kangen banget bisa berkumpul kembali menjalin silaturahmi. Doakan yang terbaik ya. Semoga ada kabar bahagia yang kita dapatkan dari idola kita, kabar gembira yang kita dapatkan dari Lesti dan Rizky Bilar. Kita masih menunggu cidukan terbaru dan kabar baik selanjutnya. Jangan kemana-mana para sahabat terus ikuti Diva TV ya, yang akan selalu memberikan informasi terbaru dan kabar-kabar baik dari Lesti dan Bilar. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, bangun ucapkan terima kasih.